Berikan aku satu sen Tidak ada sipis siapa Hari ini hobrok apa lagi yang dilakukan? <tuh> eh Sora, kamu pakai anting cantik deh <tuh> Iya kak, makasih <tuh> Ini mengkilat, mau ditempel? Iya <laughs> Wah, aku nggak suka lihat kalian tiap hari kayak seneng seneng. Nggak suka liatnya. Huh, aku harus mengadu domba mereka. Aku akan memisahkan mereka. Sora, So, imut. <laughs> aku ke kamar mandi dulu ya. Oke. Okay. <laughs> Vicky minta aku kasih ke kamu <laughs> Vicky Apa ini? Si Sorabek so imut Benci banget deh In Ini apa? Vicky yang bilang begitu <laughs> Vicky beneran bilang gitu? Gak mungkin Beneran Ini kan memangnya Vicky <laughs> Ih <laughs> Ih Ih <laughs> Ih ada apa ini? Hmm, hi, hi. <susuk> Vicky, oh, kamu. Hmm. Kenapa? Kamu nggak mungkin nulis kayak gini. Kenapa? Karena tulisan Vicky itu lebih jelek. <susuk> Kok bisa tahu? Loh, kenapa tiba-tiba disinggung soal tulisan deh? <susuk> gak bisa ditipu. Ngebulin? Tapi kenapa? Apa? <susuk> oh, jadi. Oh, oh. <susuk> Dua-duanya menghilang. oh Ini neraka. Pak, kamu sudah datang di neraka. Enggak, emang aku kenapa? Kamu membuat temanmu berkelahikan? Emang apa yang salah? toh aku bohong juga ketahuan dan gak kenapa-napa tuh. Tidak, tidak bisa. Membuat teman dijauhi dengan kebohongan itu perbuatan yang salah. Hah, terus apa? Astaga. Ini, makanan neraka. Yeah. Oke. Okay. Wah, oh, surga. Wah, ini makanan surga. Betul, ini makanan surga. Wah, asik hari ini aku akan makan makanan surga. Betul, serukan. Makanan hari ini adalah menu baru Burger King Surga dan makanan terbaru di supermarket. Makan dengan baik ya. Baik, terima kasih. Wah, ini adalah menu baru Burger King Surga. Mantap di dalamnya kayaknya ada keju stick mozzarella deh. Wah, bakal seru banget nih. Aku coba makan ya. Hmm. Uh. Hmm. Wah, ada juga keju warna seperti ini. Wah, jadi dipanggil keju emas ya. Wow. Uh, keren banget. Teman-teman Vicky, kalau pilih satu dari pizza dan burger, pilih mana? Aku burger. Haha. Wah wow, lucu banget Ini coklat sincan kan Lucu banget Aku punya gantungan kunci sincan juga loh Ini temenan Tapi ini coklat Aku tidak bisa makan Soalnya terlalu imut Jadi bagian putih ini pasti coklat putih ya Aku akan coba dan kasih tahu rasanya Maaf ya Coba aku makan pipinya Aku gigit pipinya hmm. Rasa coklat putih tuh enak huh, Makanan neraka Gak suka banget Ini adalah makanan neraka Kelihatan seperti neraka beneran Ini burger Di huh, neraka ada burger Sepertinya gak neraka banget juga deh huh, Apa ini? Ini burger dibuat dari tanah liat huh, Kalau aku pilih dari pizza dan burger Aku pilih pizza Sufiqnya si lagi makan makanan Shinchan di surga. Tapi kok aku gak ada coklat Shinchan? Hah? Oh, ini gambaran dinosaurus di dalam coklat B Shinchan, Oh, Ini lucu sekali. Neraka juga ada coklat seperti ini. Imut. <laughs> Coba aku rasain. Ah, ah, apa ini? Ini gambaran? Kenapa berubah? Jangan bercanda deh. Makanan neraka kenapa begini? nya banana, potato, makanan surga ada jelly minion seperti ini, seru banget. Coba aku rasain. jelly berwarna kuning, lembut, lembut, lembut. Hmm, aroma lemon yang asam. Dalam isinya apa ya? Ada jelinya ada kan jelinya nya ada kan? Oh. duh, dalamnya ada jelinya rasa lemon, asam manis, wah rasanya asam dan enak. makanan surga mantap mantep. sih? sepertinya seru banget. aku juga ada jeli snoopy loh, imut sekali. ini enak pasti. uh, apa ini? kenapa jeli berubah? ini jadi snoopy yang jelas? Sepertinya tidak baik deh. Apa ada di dalamnya? Apa ini? Ini tisu? Oh, apa ini? Ini bukan jelly. Tapi jelly lengket. Hah? Wujud dinosaurus? Jangan-jangan aku disuruh makan ini? Ini kan mainan. Ih, seru juga sih. Ah! Uh -huh. Susu strawberry Sepertinya enak Enak banget kan Aku cobain pertama kalinya Pas baru keluar Itu enak banget Beneran? Wah Pengen tahu deh Tapi malaikat VIP Di supermarket surga ya Kok bisa tahu tentang makanan terbaru? Aku ke supermarket setiap hari loh <laughs> Kalau dipanggil VIP Boleh juga VIP <laughs> Kok bisa sih setiap hari ke supermarket Teman-teman Vicky juga Ada yang ke supermarket setiap hari nggak? Coba aku rasain deh, bagi dua dulu. Uh. Krimnya isinya banyak banget. Wow. Coba aku rasain ya. Hmm. Bagaimana rasanya? uh enak banget karena ada krim stroberinya. Jadi rasanya segar. Untunglah deh kalau itu enak. Hari ini ada banyak makanan stroberi, coba lihat. Wah ini es krim stroberi Cokobi Aku udah coba es krim Cokobi warna hijau loh Itu enak banget Tapi Cokobi stroberi gimana ya rasanya Penasaran deh Buka tutupnya <laughs> Ada bocan yang menjadi batu Lucu banget deh Di dalamnya ada stroberinya Wah tapi Tulisannya Cokobi Jadi bingung deh rasanya gimana. Aku cobain ya Es krim strawberry yang sangat asam dan manis Tapi kenapa dinamai Cokobi ya? Rasa coklatnya gak ada Hmm. Siapa yang suka es krim strawberry di Baskin Robbins? Ini lebih enak daripada itu Seger hmm, Ini mochi strawberry coklat ya? Penasaran deh Kalau kita buka dalamnya uh, Ada seperti ini Tulisannya Mochi strawberry Dan kalau dibuka Wow, begini seperti permen karet. Aku cobain ya, ini bakal rasa seperti kue nasi, gak sih? Hmm, kayak permen karet seperti maicu deh, tapi rasanya kalau dilihat dalam sini kelihatannya gini. Tapi gak tahu kalau ada rasa wasiat, tapi kenyal banget. Di sini ada gambar kacang merah, loh tapi nggak kerasa kacang merahnya apa aku yang aneh tapi agak beda sih tapi enak <laughs> keren <laughs> oh, apa ande sepertinya Bangun aku juga ada loh nah ada kan kalau coba satu mulut oh kenyal banget oh, oh. rasa kelapa gak suka banget sepertinya kacau dia tapi nggak ada solusi lain aku harus minum karena terlalu pedas oh uh. nggak uh, uh, enak banget oh uh. makanan neraka kacau banget makanan surga enak banget hari ini juga asik makanan surga makanan neraka sukses, sukses besar, besar.